Perhatikan Euro-USD sedang tertahan di area kritis. Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan Euro-USD terlihat berada dalam tekanan bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound dengan tertahan di sekitar area kritis. Perhatikan!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 Sebaliknya waspadai jika harga Euro-US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1.17223 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.17038. Sekian analisa forex untuk tanggal 12 Agustus tahun 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212